Hari ini juga dalam memperingati 61 tahun uh, trikora yang dikumandakan Soekarno Uh, selain di Jakarta juga kami melakukan aksi di kota-kota uh, lainnya uh, Misalnya di Lombok karena uh, aksi demonstrasi damai Di Ternate bagi-bagi selebaran, di Ambon diskusi, di Surabaya juga, di Bali juga bagi-bagi selebaran Dan di kota-kota lainnya juga kami melakukannya secara serentak Merupakan wujud penolakan kami terhadap uh, 61 tahun dikumandangkannya Trikora Nah dari aksi yang kami lakukan di Jakarta uh, berita-berita atau narasi yang berkembang di media banyak juga yang tidak sesuai dengan kampanye politik yang kami bawa atau pesan politik yang kami bawa dari hari aksi yang kami laksanakan hari ini ada juga yang membuat soal problem OTSUS toh hanya OTSUS saja tanpa memasukkan problem pokok yaitu sejarah yang manipulatif dan berdarah-darah. Nah ini menjadi apa kritikan tegas kami juga terhadap Rekan-rekan uh, media yang uh, meliput aksi demonstrasi damai kami Agar uh, menyampaikan pesan politik kami secara menyeluruh Bahwa OTSUS, DOB, uh, Pemekaran, uh, dan kebijakan-kebijakan uh, Jakarta lainnya Ini merupakan konsekuensi langsung dari adanya uh, sejarah panjang yang kelam dan berdarah-darah Salah satunya yaitu Trikora nah, Jadi kami tegaskan lagi soal narasi-narasi yang berkembang di media Uh, bisa lebih mengkampanyekan problem politik kami yaitu uh, 61 tahun Trikora, PBB, Indonesia, Belanda, maupun Amerika Serikat bertanggung jawab atas kolonialisme di atas tanah Papua dan juga proses penindasan berkepanjangan hingga 60 tahun ini Nah untuk uh, alternatif terakhir uh, untuk menyelesaikan segala problematika yang terjadi di Papua seperti yang sudah dijelaskan dari awal satu-satunya alternatif adalah tanyakan kepada rakyat Papua apa yang rakyat Papua inginkan Dan secara objektif rakyat Papua telah menyampaikan bahwa mereka sudah tidak mau hidup bersama dengan Indonesia Karena tidak ada masa depan bagi mereka dan juga anak cucu hidup bersama Indonesia Satu-satunya alternatif Indonesia Belanda maupun PBB harus membuka ruang Tarik semua militer yang ada dari atas tanda Papua Buka akses terhadap semua jurnalis, -jurnalis asing Tutup semua perusahaan-perusahaan asing dan berikan ruang yang sedemokratis mungkin kepada rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Sekian. Papua.